Bayu baru saja merenggang dari cabang pohon ketapang. Mentari dari tadi asik bersolek mempersiapkan diri menuju peraduannya. Beberapa ekor kupu-kupu sedang bercengkerama di atas pohon-pohon padi menguning. Dari atas jembatan Tegu Muhammad Zafar Shah, Teluk Masjid kecamatan Sungai Apit terlihat berbagai aktivitas anak manusia. Di sebuah rumah tua sempit dan pudar warna catnya, seorang wanita berusia kepala tiga sibuk menyapu halaman rumah. Dari sinilah kisah dimulai. Abang! Oh, Abang! Aduh, Abang. Abang. Abang dari rumah Ambran tadi. Udah berlaku Udah masih mudo, Jampan pula tu kami dipuluh Abang kesana tu mau Abang masalah lembrang kejauk Ya Abang Kira-kira main Kira-kira Alih bukan Apapun Abang Tengok lah Anak kita dah makin besar Abang Saat ini Kau pun Kau pun Kau pun Kau pun lagi Bang Tengok Paju ada ni Dia duk Alih Tak kena adik abang kau usahakan cari kerja tetap adik doakan ajulah lamaran kerja abang kemarin diterima come adik tolong buka pintu tu ajulah adik asan ada di mata bukalah pintu ni wabakalikum salam engkau amren ai lah cuci bang ai sen Abang senah o belisau tadi. Ah ah ah dah halnya ya nak aku kasi tau ke dia. Apa tu? tunggu ke jane? Aba. Abang. Ayo ang sen tu hari tak depan. Tuh, aku lagi diundang kau. Yalah di at anak jumpo dulu eh. Ha abang, Aduh, aku malam-malam gini kau mak aku. Ah ayo langsung Rasul. Silakan duduk. Di Lalu aku katanya Amran Tak sabo, aku menemukan kabur ini Katanya awak semua menemunya Besok jam, jam 7 Di, di, di, di daerah seberang kabur kita Ini berarti Laman kita di pinggir Amran hmm, Macam itulah Alhamdulillah Abang, Abang jumpa sini bang Aduh, apa ini? Saya pergi macam Saya pergi ke Johanju pula. Saya nak beranak ke dek. Bang, tinggalkan nak gitu bang. Median you baik kan? Saya ambilkan ayah-ayah dengan jenis-jenis di samping saya tu. Saya nak bersabungkan untuk anak gitu ni. Saya Kalau macam tu, boleh pergi tuju. Uh, abang ke sana ya. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak main jumpa abang. Abang nak pergi menemui menteri kades Sawi Sawi Angkraia tude. Lamaran abang kemarin diterima. Betul ke bang? Alhamdulillah. Aku jawab punya Sayang juga adik abangnya. Tak eh? mungkin abang nak balik balik balik di sana. Adiklah satu-satunya pelakon gila. Janji ya bang. Jalan. Adiklah nombor kencur sedayanti itu lah tu. Bila? Alhamma kenapa pula adik nanya? Adik juga yang suka mencari kerja bertentakan. Adik tahu. Abang kejurusukan jauh deh ya oh, deh. Sebagai angkutan takkan ada deh. Lagian abang pun boleh bertu di tempat Sudahlah, abin nang menangis eh. Amran sudah menunggu apa dekat pelabuhan tu. Sudah abang terlambat puna sampai sana. Kalau begitu biar abang pergi dulu eh. Asal Bagaimana Pak Hassan dan Pak Amran? Apa kalian setuju dengan pekerjaan yang saya tawarkan ini? Biarkanlah kami pikirkan dulu, Bu. Alah, enggak usah dipikirin lagi, Pak Hasan. Bukankah pekerjaan yang akan Bapak lakukan itu sangat mudah sekali? Lagipun, bayarannya mahal loh, Pak. Malasan, awak tim aja. Yang penting awak dapat duit. Anakku lagi sakit kan sekarang. Terima ajalah kalau kalian setuju. Saya akan bayar 50% untuk bayaran pertama Itu hanya bayaran pertama Dan jika pekerjaan Bapak-Bapak selesai Saya akan donasi kekurangannya Gimana ya bu ya? Jelas saya menciptakan Dua hari lagi saya kasih tahu sampai ini. Baik Bapak, datanglah dua hari lagi Jika Bapak setuju Kita akan segera memulai pekerjaannya Ajo, apa yang abang pikirkan? Risau pula hati adi nining, apa bayang dalam dua hari ini kusut ajo. Janganlah habang pikirkan betul apa yang ada cakap kemarin tu. Tidak dapat kerja tetap pun tak apulah lah, bang. Inilah yang abang pikirkan. Bang, akan timu tak ya? Pekerjaan di seberang tu. Betul bang. Apa dapat kerja? Kata orang kerja dekat seberang tu gajinya mahal bang. Apa timu aja lah bang. Ya, dia betul kata kau tu Adik ni dia bayang besar Tapi apa betul adik termarah Abang berkenjul di sana Tak termarah lah abang Kan abang juga yang cakap kemarin Setiap dua dia abang balik ke rumahnya Apulah adik marah Ya adik, kalau begitu Besok abang ke sana Untuk mulai berkenjul Adik siapkan nulai baju abang Untuk berhenti pakai ganti di sana Iyalah, kan adik siapkan tapi bang, adik risau dengan kesejahteraan itu Tadi adik bawa rumah sakit Bukan tu orang tu Kalau dalam dua hari ni badan dia masih panas Itu pasti dibawa, dibawa inap bang Adik takut, kesejahteraan masak itu maham. Sudahlah adik, engkau lah janganlah risau lagi Kita doakanlah anak kita kesejahteraan itu cepat pulih dari sakitnya Ayuhlah kita masuk Adik, kejap lagi nak atas Dayanti tak mau ditinggal ayah. Kus Dayanti anak ayah yang adalah cawan ayah pergi kacak ajo. Ayah jangan tutupi. Ya betul kata adik. Tapi Minah harus menerangkan kepergian abang. Mumilah bambu untuk itu bang. Kembali Alunan nada gemuruh kita. Ditai drama, musik selenang Akan kukabari adik tercinta Tanda cinta Masihku beradu, mata terlelap Entah mengapa berat hatiku Berpisah denganmu, walau sekejap Hati-hati di jalan, bang Batu menangkup, batu merekah Janganlah adik berkata begitu Abang pergi mencari masjid Selamat pagi Apa yang aku tunggu lagi, San? Mulak selesai kerja Amran, sudah betulkah apa yang kita lakukan ini? Ngapa nah, pula tak betulnya Yang penting, awak dapat duit Cuba kau tengok nasib anak istri kau Janganlah langkah Bimba Hassan Ya Allah, berat rasu hatiku ni amat Tapi, tidak buat macam mana lagi Ayolah kita lakukan sekarang Malam sudah pesulakian larut Setelah ini, dapatlah itu istirahan Malah, malah selesai Sekarang, pengguna pengguna api tu Biar aku siram minyak Ayolah Baiklah kalau macam tu, kita akan bau dipegang tarinya pegang jali, itulah taluk orang Melayu Inilah kalau macam itu, itu, pohon ketabang Pohon, pohon ketabang tegak berjadar, tetap berjadar di selat selam Kalau begitulah kata ibu menajar, biarlah kami mengundur diri. Ini berawan saya akan menerima balasannya Dasar bebek Langsung di MTS Matri Semuai afis telah api Bahkan hutan yang disebut-sebut Telah dikuasai pihak perusahaan tersebut Akan dijadikan sebagai laham sawit Rumah PT sawit Agro Jaya Di mana telah ditemukan Ruh plastik terisikan bekas bensin dan sebuah jaket hitam yang tertinggal di jalan masuk ke hutan tersebut Sementara itu, pihak kepolisian telah menyelidiki penyebab kebakaran hutan tersebut Berdasarkan pendapat para saksi yang melihat dua orang asing masuk ke hutan itu pada malam hari Mulai dapat mengandus biar kerok siapa penyebab kebakaran hutan tersebut Demikian yang bisa kami laporkan dari tempat ke kejadian saya, Saufina Salim mengucapkan terima kasih atas perhatian anda Sekian news update langsung di MTS Negeri, Sungai Abid, Televisi Terima kasih untuk kepentingan tertentu Buka benda Di hutan seberang pun dah Tak jadi apalah daerah situ ni kalau udara datang sehat Kalau hutan teruk Nak tengok adik Punya, nak, kenapa kepala otak? Mesti ni mak buatnya lah Makan pun kita ala ke Danyang Kurang di dapur dah tak Ikan asin pun ada tak aduk Duit, hasil bapak kau kemarin tu Mak payung tang semua Mak dengan Pak Agus Salim Pemilik kedai besar tu Dah dia membantu Tapi kasihan adik tu Nah, Semuanya kita serahkanlah pada Tuhan Pergilah kau mandi Airi dah makin gelap Kau dah busuk dah Ya lelah Kau pula risau betul kerja aku ni Menggapai mimpi Keparisau melanda jiwa Mengcintah tanda derita bertahun Panglima koyan Panglima perbani Panglima perkasa Berletas buana Sungguh malam anakku ini Anak sakit, suami entah kemana Ya Allah, kuatkan hamba Dibada setidak bersudah tak ada Apa yang harus ku berikan ke anakku besok, Ya Allah Ya Allah, ku sadarkan hidup dan matiku padamu Ku bantungkan semua asal ini padamu, Ya Allah Bahagia. Saya, Salvina Salim Kembali mengajak anda Untuk menyaksikan berita terkini Kebakaran hutan yang makin meluas Di desa Sri Mersih Menyebabkan bencana asap yang tak berhubung Pihak kepolisian telah menyelidiki Penyebab kebakaran hutan tersebut Untuk sementara itu Polisi telah mengantongi ciri-ciri para pembakar hutan tersebut Untuk sementara waktu identifikasi di tempat kejadian Serta barang bukti yang telah ditemukan mengu Menguatkan pendapat polisi Bahawa hutan itu sengaja dibakar Berikut hasil wawancara saya dengan Bapak Talasak Sakbani, Salah seorang tim penyelidik kasus ini dari kepolisian Selamat siang Pak Siang untuk kepentingan pihak atau kelompok tertentu apa sudah diketahui, Pak? Siapa pelakunya? Kami masih kami masih menemukan ciri-ciri pelakunya dan masih menyelidiki apakah tindakan mereka ini ada hubungannya dengan pihak lain. Siapa orangnya, Pak? Masih kamera siangkan. Tunggu saja sampai mereka bertangkap nanti. Demikian hasil wawancara saya dengan salah seorang tim penyelidik kasus ini. Demikian yang bisa kami laporkan dari tempat kejadian. Saya, Saudfina Salim, mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Tak menghenti yang kau rasa ini. Assalamualaikum, Kak Mina. Oh, Kak Mina. Waalaikumsalam. Eh, engkau dah, babe? Ada apa datang ke rumah engkau ni? Yang kami nak, dia pilihan cantik murid ni Nak hantar tempat manajer ni Nak bertemu dengan bang Hassan katanya Saya manajer tempat suami ibu bekerja Manajer? Oh cantiknya ibu manajer ni Ada apa buk cahaya Abang Hassan? Abang suamimu sudah pulang Saya ingin membayar gajinya yang masih ada setengahnya lagi Tapi harus ketemu dia dulu Abang Hassan belum balik Dari keju semal semalam tu lagi buk Oh baiklah, berarti suamimu masih sibuk bekerja Dia memang orang yang sangat rajin bekerja Ibu janganlah khawatir Saya pamit kembali ke kantor Kak Mina, kalau macam tu DP nak ikut balik juga ya kak Baik-baiklah Kak Mina jumpa ya Lagipunlah saya tengok perut akak tu dah makin buncit. Tinggal menunggu hari je lagi tu. Terima kasih lah DP Doakanlah, jualah kat yang baik-baik, eh Jualah, kak Assalamualaikum Waalaikumsalam 4 detik perkara tu tentang pihak kepolasian Yang sudah mencari Itulah, aku dah cakap Bukan dah berdukong ada aku Sekarang semua dah terpengar Kau nak menyalahkan aku pula, San Macam mana kau nak balik ke kampung? Aku tak mau balik sebelum duit itu dapat Jualah kita bersembunyi di sini dulu Aku lagi besok lagi sudah 1,000 Berarti kita gitu, sudah bisa ngambil uang wumpah kita gitu kepada ibu-ibu betul tak? Betul juga bercakap kata saya Cuma tinggal satu hari jalan Lalu itu malah istirahat ah malah. Indah tersinggung Indah Aduh aku Amran Haa yulah kita bagi Minang ui minajer binang, penteh sawit Angroh Jaya tu Aku nak ambil duit Amal Amal Amran Aku bukan aku tidak roh Ika dapat begitu nanti Habis Dapat aku saudara pulang Aku, bisa, aku di disau nak aku Kesedaran itu Aku pun begitu Selama aku tak jumpa di peserta Kau menyulap hutan bermasalah itu Jadi perkebunan sawit akan segera tercapai Ha ha ha Apa? Bayaran Saya tidak akan membayarmu walau satu rupiah pun A -a Apa? Apa? Bukan kau ibu yang telah berdiami akomodasi upah kami senikmati mimpi-mimpi indah mereka tanpa mereka sadari sedikit pun tiga sosok manusia berjalan menghampiri mereka. Jangan ikut-ikut, nanti mereka bangun. Alah kau ini, tahulah aku tak mungkin sadarlah mereka tidak ada di sini. Pemimpin. Oh, Siramkan pentin dan minyak tanah di sekeliling mereka Cepat Baik go Awas, jangan sampai gagal Saya ingin melihat mereka mati terpanggang Hutan tembakau, yang terbakar. Awak ni kering api. Alhamdulillah, apa yang aku akan lakukan ni? Ya Allah. Ya. ya Allah. Tolong kami, Allah. Tolong. Janganlah ampun, bila Allah. Alhamdulillah, dia berdua jajah keluar. Ay. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, matilah aku. Astagfirullah. Tidak. bu anaknya sudah tidak sadarkan diri bu mina saya periksa dulu anaknya I love you. Saya mau ngasih kalian dulu tentang mentalnya, Presiden. Ya, baiklah, saya akan menjaganya. Pergilah segera. Well. Sampai kau bunuh suamiku Sekali lagi saya minta maaf kak Demi kepentingan saya sendiri Saya memanfaatkan suami kakak Kau jahat Kau juga yang membunuh Amran Tali benang, benang disimpan dalam berjanung. Orang yang pergi jangan dikenang. Iklaskan dia ya, di dunia sana. Oh, kehadiran pak polisi mengejutkan aku. Duduk pak. Menyimpan lupa di dalam canda. Canda menjadi tak akan mati. Bukan mengingat orang yang tiada, hanya menghilang sepinya hati. Bermain rakit hingga ke tepi di kayu jauh terasa jemu. Bolehkah aku mengisi sepi agar terpikir buka hatimu? Menjerat pelanduk berbagai cara, jerat dipasang tengah sempadan. Tak layak belacu bersama sutra. Aku janda dan rupa tak sepadan. Janganlah kamu ingin permainkan hatiku. Anakku sudah tiga. Aku mau mengatakan sesuatu padamu Katakan Sebenarnya aku mulai menyukaimu pada pandangan pertama Kamu Aku ingat tapi aku tidak layak untukmu Kata siapa? Kata hatiku Sungguh aku menyukaimu Aku belum yakin maaf Percayalah padaku Percaya, tidak semudah itu Benar, aku boleh janji Sebaiknya kamu janji kepada dirimu Agar bisa menjalankan tugas dengan baik Bisa menjadi pelindung bagi masyarakat Menyelamatkan lingkungan dari tangan kotor manusia Dan melestarikan hutan Itu lebih mudia bagi hamba Akan lakukan itu Aku akan menjadi hutan bagimu yang melindungimu dari sengatan matahari. Mengapa indahkah yang kau katakan cinta dirgahayu? Ya, benar, cinta dirgahayu. Benar, cinta dirgahayu. Butik cinta tumbuhlah kini. Duka Lara berangsur menjadi suka dan bahagia. Air mata Ramadhan sebagai awal dari kebahagiaan. Di sini daun-daun ketapang menyaksikan kasih suci buat seseorang. Kelak mereka menjalani bahtera kehidupan dengan bahagia. Mina tersenyum bahagia menatap wajah Dirgahayu. Dirgahayu kasih kini mereka.